Jadi nggak goyang lo, oh. lo mesti ada pakai akal. Bagaimana lo bisa jadi kayak gua kalau nggak pakai akal? Pagi lo jual bubur, dewasa lo jual bakpao, sudah tua lo jual apa? Nomor buntut? Hai, lo sudah boleh intar. mau kertas. Sungguh-sungguh lo. Apa mau catat? Hayang. kok mana ada catat-catat Mesti ada kontang Kalau lo ada apa? Lo BL lo. Lo baru duduk bukan lo Mana ada dilat aku? Karena eros. Ah. Nih bangkoknya. Kemperannya. Sep, Tapi kan ini mahal mak. Tapi kan ini bukan ikan cupang ini kan cepat. Tapi kan ini bangkok juga. Ikan yang kau lawan bakal melompat, lari begitu melihatnya. Hmm. Aur dimasukin buaya sekalian. <SILEN> Jadi kau! Ah, Jangan begitulah. Kalau aku mati terkejut, mau kau tanggung jawab. Eh boleh boleh. Asal sebelum ente mati, bayar dulu utangnya. Aku bukan tak mau bayar, tapi kan aku belum ada uang. Urusan kau lah itu. Pokoknya bayar. Jangan begitulah deh. Kau tolonglah aku eh, minggu depan ya. Lala lala, jawaban yang salah. Singkong kufingan lah. Budi, Ella, pasang. Eh, eh. Apa itu? Jangan, jangan, jangan. Tolong deh, jangan begitu deh. Apa ini? Oh, Aku jangan begitu lagi. Pilih, Please! Anda ya. <tik> bisa bayar tidak? Terima kasih <tik> <tik> deh. Ah, Apa apaan ini? Ini buka. Ampun, tadi ya. Berbantu suara. Ah, awas. Awas. Ah, tahu enggak? Tahu enggak? Aku bisa. Ha. Ah, Pi. Mana dia? Eh! Hey, kampret! Di kau? Cemen kau. Cuma ini saja kertas kau. Ha? Tahu sama bos musisi Satyo, jangankan cuma mercon, granat bunta, main pecah ini. Kau tak tahu apa? Ah, ini dibeli bapak, ditopan, ha? Jadi lah, tak berani. <Sarik> <Syukur> ya? Eh, mar, mar, amukan, topan, panggilan, naik. <Sing> Haros, allah, angkat, angkat, angkat. baik like sama aku ya masa kapok toh. to hmm, wow. wajib ini ngeliat yang di invest surga pan lu mesti pakai akal lu mesti hati-hati mana bisa pakai obeng itu bahaya kok oh? nah, nepe terus di bawah kiatnya lu ada tes gua nggak kena o oh. bang uh. minum minum minum minum minum minum minum minum minum minum minum sampe bisa jadi begini tes tes ini kena api kan? Mama masak disana tes tes buat apa ma? hei budi kenapa dia rupanya? gua tahu. tau mau aku lewat budi budi gua runtung aku terlalu asurah ah, kok? kau mak so. <tuh> ma, liat buka emak nih gosong kalau aku tak pingsan, mana mungkin aku digotong? Ini saja kepalaku masih sakit. untung saja Mama jadi pingsan. Coba kalau di sana kebakaran, Mak. Kalau nggak Mama jadi korban, ya Mama masuk penjara. Siapa pula yang cari perkara? Aku bukan tak mau bayar. Heh. Jadi ini soal hutang. Ha? Hutang? Yang dikutang aku suruh kasih dia? Ah! Gila kau, mak hutang, mak hutang. Kau tak percaya sama mamak kau, ha? ah? Kenapa seperti ini pula bicara makku? Kau ini. Eh, Topan, Topan, mau kemana kau? Sudahlah, Ahmad tunggu saja. Nanti kita ke puskesmas. terus kamu itu hidup harus waspada, banyak berdoa. Lupa apa kamu, kemarin kamu baru kesam bergeledek. Untung sekarang cuma budek bisa ke dokter TNTHTT Tsi Hamdan itu. Mas, iya sekarang kamu harus mati, Ros? Hah? Dengan aku merelakan hutang-hutangmu... Oh, begitu, Tinul? Cara kau berteman? Takut aku goit bawa hutangmu? Hah? Sontoloyo kau! Kau udah bisa denger, Ros? Tes, tes, tes. Hmm. Ya sudah, kalau gitu aku permisi. Peace dong. ah Udah, sana, sana, sana. Jajal, jajal, jajal. <tik> <tik> <tik> pis Rose. pis Selamat kalau gitu. Ya udah, aku permisi ya. pis lah, Rose. Kejualan dulu ya. Pecel, pecel. Pecel, pecel. Pecel kau bikin aku mencet. Pecel, pecel. <tik> kemana rupanya si Satyo itu? Wadih hmm, tuh, bang berani kan? Eh, Ayah, anak saja kau. Mar, tolong kau cari info tentang dia. Besok kita ketemu di bengkel. Ya. Kita memang salah. Sudah berhutang, mau melawan pula. Uh. Menang malu, kalah tetap saja berhutang. udahlah lagi pula dia itu kan orang kuat. Ah, apanya yang kuat mak? Kalau berani sama perempuan? Entah entah kita berhutang, biasa enaknya bikin teror. Teror telor. Eh, teror lah mak. Telor lah nak. Kau lihat ini kepala makmu nih. Nih, nah, nah nih, nah. nih, benjol kan? Alah, ini yang diperbuat sama mak. Iya, gak kena nih. Aku berangkat Mak. Tapi nanti siang kau pulang makan, kan? Kemana aku mau pulang, kalau satu itu mati aku bunuh. Wah, eh, janganlah kau bunuh, nak. Nanti besar dosa sama. Bisa, Dia sudah mau ngelak-ngelakan harga diri aku sebagai anak emak. Aku juga malu ditagih setiap hari. Bagaimana kalau orang kampungku tahu di sana? Janganlah, nak. Gak bisa, Mak. Di penjara pun aku gak takut, tak salah aku bisa balas dia. Ya sudahlah. Kalau begitu, lalu aku tendang sekalian itu, perkututnya kututnya. Biar grow. Dun, sore Bapak ada meeting ya? Allah mulai perempuan aja. Ngapain jauh-jauh? Tuh, ada Ih, nang kamu ngomongnya kayak gitu sih. Ntar kalau bapaknya dengar, bapaknya bisa marah loh, Non. Dun, kamu tuh kok makin kurang ajar sama Bapak? Udahlah. Bapak nikahin aja perempuan yang kemarin kegatalan itu, tapi jangan harap bapak bisa lihat Indun lagi di rumah ini. Don, don, don. Kalaupun bapak mencari pengganti ibu kamu, pasti bapak cari yang cocok untuk kamu. Gak perlu. Aku mau ngejar tujuan hidup aku sendiri, pak. Aku mau jadi penulis, punya uang sendiri biar bisa ngatur hidup aku sendiri. Jadi nggak perlu lagi bantuan bapak. Don, kamu tuh kok sok pinter gitu sih, Don? Bapak juga ngerti lah. Bapak tidak izinkan kamu pergi kemana-mana ya. Mary! rintangan dalam menulis menurut saya cuma satu hal kok cara memulainya itu juga kan yang berlaku buat semua hal memulai karena itu coba mulai gerakan pena kalian di atas kertas kita harus dobrak ingat cuma kalian yang bisa menentukan arah mana yang mau kalian tuju jadi apa? mulailah Selagi kamu bisa. Wah, tujuh banget itu. Pokoknya kita ini harus bisa ngerjang semua masalah. Kita itu nggak akan bisa kalau kita nggak punya keberanian. Kita harus ngadepin semua. Dari awal, kita harus bisa ngadepin itu semua sampai lembaran terakhir. Nah, itu benar. Kita harus mulai. Hadapi sampai lembar terakhir, dan tinggalkan semua yang mengganggu kejernihan pikiran kita. Pan, lu jangan bengang-bengong, lo bikin sial bengkel, lu mesti bantu oe, bubohan, haiya. Mana sih Damar? Ana yakin dapet Indun? Bunga ini khusus buat Indun? Di pasti bos. Apalagi kalo dia lihat ininya dibuka. Wah, <tis <tis dia suka utam lantara sih bos. <tis> ah, Ana paham, Ana paham. Indun <tis> bos. Kucuk di cinta. Indun. Dari mana kamu? Baru pulang, bawa belanjaan banyak lagi. Urus aja lah urusan masing-masing. Eh! Kalian jangan pergi kemana-mana. Awasi dia. Sampai aku datang kembali. Siap, siapa Siap. Iya, Siap, Indun! fatiku Tampakkanlah wajah ente yang begitu cantik! Ente bagaikan bulan yang selalu menerangi gelapnya hati Ana. Ana yakin? Ente pasti sedang tersenyum di balik gendela itu. Indun! Terimalah cinta Ana yang So sweet. So sweet. <laughs> <laughs> Endo yang ha? Endo yang apa yang liat. Barul, nil jenis perkalit. Akhirnya bisa makan. Malah, Hai, <laughs> hey, uh, lu bikin amsong, uh? Tempat kerja cari doi. Lu bikin tempat bengong. Lu mesti ada sungguh-sungguh bantu mak lu. Dia punya banyak utang lu. Apa kau bilang? Kau boleh hina aku dari tadi. Tapi tolong jangan pernah hina makku. Eh, lu jangan marah. Lu ada banyak marah lo. Mak aku segala-galanya buat aku. Pan, justru lu mesti ada banyak kerja. Lu sungguh-sungguh setemun. Ausah. Bar, Mama kali kau Dia kan kecamatnya jauh bang nah, Aku udah berusaha nih Sorry lah Gimana dia rupain Di kafe. Oh cura ku yuk masyo. Oh cura. Belum. Bagi semua, biar aku yang bayar. Ayo. Wow, ah. Ayo bagi-bagi. Ini juga nih, ini juga. Ah. Kayaknya kamu nyari seseorang ya, Aku mau menunggu orang. <yikita> Satyo <laughs> Satyo Ya, namaku Satyo. <laughs> Kamu siapa? Aku Topan. Wah, tos tos tos. Tos, Satyo. Eh, iya apa untungnya nulis buku kalau nulis buku pelajaran nah lumayan tiap ajaran baru semua orang beli buku ah, aku sudah bingung ngurus dia itu Apalagi ibunya sudah tidak ada, makin serba salah, melawan mak, aku aja jago kau. Ya apa memang lain ya, ngatur anak gadis itu lain ya, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek, dulu kalau ngambek cuma banting pintu, sekarang kalau ngambek, Oh, pakai ngancem segala, mogoklah, inilah, itulah. Kenapa ya? Makin tinggi pendidikannya, aku makin sempit pikirannya. Ya, sempitlah. Lagi kalau dikebunan. Allah <laughs> <la>, la, la. <laughs> <laughs> berdoa semoga kesedihan aku ini nggak kebawa angin ke surga. Kau dengar mama biar mama gak sedih. Don, mulai sekarang kamu tidak boleh kemana-mana. Kamu harus ikut aturan bapak karena bapak lebih tahu masa depan kamu. Tadi di, di... tapi Pak nggak mungkin ngapain dia ke sini malam-malam kalau nggak mau maling. Ya nggak tahu, barangkali dia ada perlu. Kamu main pukul aja. Hah? nah pelan-pelan Pak. Uh. Uh. Uh. Kamu telepon, cari tuh gringgo-gringgo itu. Uh, Sen -sen. Iya, Pak, iya. Loh kok kamu masih di sini sih? Ih, cari itu lu. Apa? Kompres-kompres. Baskom kecil. Uh, mana sih anak-anak uh, itu? Kamu mana? Bisa lu jaga kok mana ngelantur? Lha lagi pada makan di warteg, Pak. Udah, Pak, itu aja. Kepolisian. Ya. Apa? Mau kita laporin polisi hmm. aja, Pak. Kau... gendeng apa? Kalau lapor polisi si Indu itu masuk tahanan. Ini pasal penganiayaan. Oh, uh, tapi kalau ternyata daun Indu yang benar gimana, ayo. Kalau ternyata dia benar-benar maling, ayo, gimana? Udah tak telepon polisi aja. <tuh> diam diam Wak. diam diam dia diam halo polisi halo lu dia dia ke pasir saya apa kau mau ah. rupanya. Ah. dia, dia ya. lo, lo, lo. Eh! Dedeh, jangan deh jangan Dedeh, jangan Dedeh, jangan Dedeh, dia, dia, dia cuma salah-salah aja Ini bukan soal si kamper anakmu Tapi soal Kau Loh, soal aku, loh kita kan tadi, ber, nggak apa-apa kan, berteman kan? Kau hampir memburu emakku Kapan tuh? Dedeh, udah Dedeh, lepas deh lepas deh Baru macam ini kau takut? Tadi senang kau Ya ampun, Bapak jahat banget tuh Jahat, eh? Bapak kau saat di situ? ini dia buat aku hampir tuli. Sekarang aku mau bunuh. Udah, de, itu betul-betul itu salah sangka itu deh, salah sangka. bener-bener Sudah bener. deh, de. Jangan bawa-bawa anak saya deh. Saya aja yang ditangkap deh. Please, deh. Gak bisa. Aku... Apa? Ya udah pak, cepetan eh. aja masuk kamar pak. Tuh, tuh, tuh, aduh pak. Cek, aduh, de, de, jangan kenal de, Jangan deh, jangan deh. Jangan, deh, jangan dilepaskan, de. de. de. de. deh lepaskan. Cepetan aja masuk kamar ya, Pak. Ayo cepetan aja, ya, pak. pak. Aduh, udah, udah udah saya kunci, udah saya kunci. Hei, sibuk kali kau. Maksudmu apa ini? Hah? Kau mau ndak ke polisi? Sudah, nah, ayo kabur. jangan ya, kamu di aja. eh, ngapain kau? Ah, polisi kan. eh nanti aku pula di sana orang. eh, hey, hey, hey, hey. ente siapa? hah? ini, garing. ente tidak apa apa kan? ini kamu gak lihat apa aku dicek? Iya, eh? ya, ya, ya, tenang, tenang. Anda bisa atas ini nih, semua, tenang, ya, tenang. Dulu, elah, food mana? Di belakang, pas. Hah, hey, kamu gak denger apa dia bilang apa tadi? Hah, emangnya bilang apa? Kamu disuruh masuk rumah tuh? Tenang, maaf, fine, masuk ke rumah. Anda bisa ngawang satu orang? Hmm. Ah. Uh. Ayo, uh, pikir uh, takut. uh, uh, berani. Ayo, Ana lawan. Uh. Uh. Eh, eh understand ah, cemen kau ah. <laughs> ente sudah di ente tidak bisa kemana mana yang mana jangan solekan. Budi... Pada ente cek cand Lawan atk siap drak seem a as Ah! Ah! Jadi jabat, jadi jabat, jadi jabat. Injak! Injak! Ah! Esak! Jadi goyang-goyang. Biarin, biar, goyang jadi jabat, jadi lepas. Biarkan saja. Biarkan saja. Jadi anak bodoh. Eh. Maksud kau apa? Aku itu sudah mudah mes sama bapak kau. Kalau nggak ada kamu, aku itu udah naik bus ke Jakarta tahu? Eh, kamu migas, terus aku yang dikejar polisi? kau kamu ngapain sih? Eh, kau itu manfaatin aku kan? Eh, aku memang punya masalah sama bapak kau tuh. Tapi aku nggak mau seperti ini. Kamu tadi mau bunuh aku kan? Udah Bagus, aku tuh nggak marah sama kamu. Kalau sampai kamu ditangkap polisi, urusan kamu lah. Eh, besar bodoh. Kuterper kau. Eh, lihat nih kamu. Kamu ditangkap polisi. Udah. Ayo cepetan. Kutahu Umur lima puluh kok, gak kawin-kawin toh? Ya kenapa rupanya, kok sibuk kali kok ngurus-ngurus orang, Urus aja diri kau hilak ku rasa kau Aku <tuk> tau loh kau Sepurin <tuk> kamu kalau aku kan masih muda mas Jadi wajar belum kawin Ya terus kenapa? <tuk> ya saya takutnya itu mas kan Kumpulnya sama sapi, jangan-jangan mas itu nanti kawinnya sama sapi. Ah, kau kulit oh, pula kau nanti banyak kali cerita kau. Bukannya terima kasih kau, malah tertawa tadi. Ah, buat apa? Eh, so Intelleg kau ya, padahal kau tahu apa-apa tahu. Eh, kalau nggak ada kamu, aku tuh di anak di bus pakai AC, nggak ah. kayak gini, mainin. Mas sapi. berhenti Mas. Berhenti. Mas, Mas, Mas. Sapine, Mas. Sapine enggak diwet, Mas. Tersarap kau. Mandek, Mas. Wayu sapi, Mas. Kalau album kau ini, Dek udah biasa lah dengan kencing sapi, apalagi dengan tai sapi sekalipun. <laughs> Ada ini masih kuliah, aku sudah kerja, tinggal lah bang, tuh gitu. mau cari jodoh, tapi maunya di Jakarta. Apa bedanya, abang kau ini pun bisa kalau mau tinggal di Jakarta, tapi nggak enak lah, terlalu bising kali kurasa. Oh, diam, Dek. Anu lapar tuh, Dia Ya udahlah, kita makan sekarang ya, Dek, ya. Diam, makan. Ayo, perlukan Bang. Ya Mas. Ya, Awaslah kau, hati-hati. Kenangan jadi ini. I'm sorry. Kita maaf adanya kau. bentar oh, iya. ah, apa itu, Mam? Anu. Nganu, Mas? Kene tahi kau. Tahi. Kenetai kau! Dia nggak tai? kena Mas! Kena tembok. Melawan pula aku sama Mas, ampun, Mas! mas, mas, mas. mas, mas. mas, mas kau! Aku, aku, aku, aku Mas! Aku Mas! Aku mas. Aku ngapain sih, turun aja di sini, Mas! ngapain turun di sini? turun di sini! ini mau ke Jakarta, kok! amat! Kamu aja di sini! Eh, kita itu sudah dapat tumpangan gratis! Eh! Aku tuh mau manfaatin aku kan. Eh. Siapa? Ada juga kau yang manfaatin aku. Kamu tahu enggak? Tetep recahan buat aku ngertiin kamu. Pas, apa, Eh. Eh. Mustahil. Ini ada hubungannya sama anak gila itu. Ini kan cuma gara-gara kalian ndak becus. Sama nagih utang aja pakai mercon. Pasir. Sebentar oh, sebentar. Kalau soal dendam di tadi, itu nomor dua. Masalahnya, Intun malah bela dia. Anda lihat dengan kepala mata Anda sendiri. Mereka terlihat kompak. Begitu lari, nggak ada beban. Maaf, bos. Mereka bukan nggak ada beban. Mereka ada beban. Kan mereka bawa tas. Ente diam aja. Ente yang diam. Faham, faham, Ini faham. hal yang penting ini. Jadi, dia lari, bawa tas ya? Iya, iya, Sama aku juga, Om. Terus itu juga, Om. Uh, Takut-tak gitulah, Om. Oh, kurang ajar, kurang ajar ini. Ini ini ini pasti mau membangkang saya ini. Oke. Okay. Oke. Okay. Apa perlu Anda mencari Indun? Ngapain? Kamu sendiri kan yang bilang kalau dia memang sengaja mau kabur. Kurang ajar. Nah, namun namun Semua karena kamu aku ikutilah kamu mau begini dan begitu Mulanya aku tak sengaja, aku terbawa arusmu jadinya apa Aku tak tahu, pusing aku jadinya Kau buat jadi Kenapa sih ikutin aku terus? Aku terganggu tau gak? Kau pikir aku perempuan gampangan apa? Aku mau minta maaf udah aku maafin mulai sekarang kita bisalah lah Urus diri masing-masing Oke, siapa tahu Baju pun banyak rintangan mundur ya jadi menabrak semuanya karena egoismu Pusing aku jadinya Kau ku jadi gila Begini caramu oke okay, baiklah Semua karena kamu 跟人家 Kalau misalnya kordo Neng, Neng, Neng Perlu beli panggul Oh, bisa dibawa ya pak? Bisa Mana Neng? ya, ayo pak Sain kau, Terus, Terus, ternyata Jakarta tuh luas sekali ya. Berarti aku tak punya saudara di sini. Aku sih masih punya harapan. Aku mau boy ini ke penerbit. Tapi aku juga udah ngapain. bangun Aku tungguin kau tahu Kau tunggu sini ya Aku mau cari tempat kontrakan Tak kena kalau kayak gini Tunggu di sini ya Bang sih Indun merpati anak Anak sangat mencintaimu Indun Ana sudah berpikir-pikir kalau nikah akan dipikir sawah milik bapamu itu. Setelah nikah, ana sudah siapkan rumah kecil ada mobil yang mirip bapamu itu. mak, mak, mak, mak, mak, mak. Bilih, mak. mak. Ustok, mak. Pertunuh, mak. Pertunuh. Anak mak itu sudah membawa kabur anak perawannya si ompos, si Induni itu anak satu-satunya si ompos. Kalau si ompos marah bagaimana? begitu. Biar mati dikoyak sop itu si Satio. Ha, kampang! Apa? Kau pikir aku takut sama kau? Kalau suamiku si Tejo masih hidup, mati kau dikoyak-koyak. Tunggu, Pak. Ha, biar aku dia. Tapi, sudah, Kita sudah, si emak kurang ajar dia. Piskin ajaran si Mai ini sudah tua. Berani kau? Berani <tuh> kau? Sama saya. mau bayar. Ayo. Sana tuh pesepisan, tapi lu cantik juga ya. ya, ya, ya, Eh, yang paling penting untuk pengantin baru kamarnya ada di Sonono. Nih ya, agak sono iya di atas nomor sebelas sana, ya. No? Nah, untuk yang udah berkeluarga kamarnya agak gedean di sebelah Sono. <tik> Kalau yang masih bujangan, yang masih senggel, no, kan dekat kandang ayam no. Hotel <tik> itu di mana? Iya, toilet bareng begitu pakai aja. Kalau kosong masuk ya, pokoknya masih sini bebas ya. Yang penting bayar seceng. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, lihat dong. hebat dong. ayo, Nah, sederetan kamar di atas nih. Pokoknya, untuk pengantin baru. Nah, ini kamarnya ini tuh lemari itu tuh bisa dipakai buat tempat baju ya, Ini kasur, buat tempat tidur, no kelambu bekas sewa kemarin tuh, ya pakai pakai aja kakak apa-apa. di sini nyamuk cuman sepasang tapi anaknya banyak banget. <laughs> bayar sewanya di depan ya, sebulan boleh, dua bulan alhamdulillah. cuman <laughs> apa? Hei. Takut? Macam orang paling cantik saja kau. Ngomong apa sih kamu? Lagian ngapain juga sih kamu ngeliatin aku terus? Sekarang itu udah zaman kesetaraan gender tau. Jadi gak ada masalah kalau perempuan itu tidur di tempat umum. Kecuali otak kamu aja tuh yang ngeres. Awas ya kamu. Kalau sampai aku lihat kamu lihat aku pakai mata mesum, aku usir kamu keluar. Wah, eh, aku yang bayar, aku yang diusir. Enak kali kau. Sudahlah, tau sebelihi kau. Aku pun bukan tadi ajarin agama oleh makku. Aku begini juga aku kan membela makku yang dikurang ajarin sama pegawai bapak kau tuh. Kau pula cari gara-gara. Kalau gara? sober jasa kamu. lelaki apa baru kayak gitu aja? Aku itu bukan yang gak bertanggung jawab ya. Nanti juga aku ganti kok. <tis> <tis> aku nah, <itu> apa <tis> Ma, baik kali kau. Kau bagaikan malaikat buatku, Ma. Eh, apa-apaan kamu? Awas kamu macam-macam ya. Aku teriakin kamu. Janganlah. Aku kira, tadi mau aku bumakan mau lapar ya? ini jual aja ah, tak usahlah ah, gengsi kamu perduk bunyi gitu juga ah. ah, ya. ah tapi bagaimana mungkin dia sengaja ikut kau kalau kau tak suruh ya mana aku tahu loh mak saja kau Jangan-jangan kecantol pula dia sama kau nanti Ah, tak ada itulah, lama. Sekali musuhnya tetap saja musuh Dia itu kurang ajar sekali, Mak, kalau dikasih hati Aku habis dipukulnya dia Hah? Apa? Musa? Eh, hey, Hah? Halo, Topan? Mak Ah, putus Habis sekali tuh pulsanya Sudahlah, kau bayar itu. Loh! Eh! Loh. Ros, kau jadi kepro! Tuhan! Api! Kau jadi kepro! Api! Loh. Kepelah! Gimana sih Ros jadi kepelah? Mahal ini kamu, jual ikan ikanmu Sama anak cucu puyutnya, tujuh turunan, empat pelokan, tiga tanjakan, belum tentu bisa gantiin. Ah, porah kamu ah. ah! Ya sudah, kau jemur dulu baterainya, aku mau telepon Tupan eh bahlu. jangan banyak ngomong. Ayo langsung kita cari Indun Hahaha, siap, bos. Jakarta, bos. Halo, gadis. Hai-hai. Gatot, hai. hmm, bos. Tenang, tenang. Iris scoffing anak kalau dia nengok. Satu. Dua. Tiga. <laughs> tenang, tenang. Saya ini, dia pasti nengok. Satu. Dua. Nengok. <laughs> Apa <laughs> yang bilang? Pasti nengok kan? Perempuan gitu ngga talent. Oh, bos, Oh. Pulang, Pan, lu kenapa kan pakai anduk? Gak ada. Kita kecolongan kemarin. Ini aja mau cari kerja tak ada baju. Oke. terus lu sekarang gimana ya? Tidak tahu. Oke. Pan pan. Uh, kayaknya kayaknya uh, gua pinjemin ya baju buat kerja, ya usah salah, tau apa aku Pan-pan. Nama panjang lo siapa ya? Hah? Sekalian bini lo. Gua mau lapor sama Pak RT. Nanti aku kasih lihat KTP-nya, ya. Masih tidur dia rupanya. Gak usah, ini mau gue tulis nih. Nama panjang lo Topan. Topan apean? Ape? Hah? Aku Topan Sugiono. Topan Sugiono. Bini lo? Ah, itu dia. Namanya itu panjang sekali. Nanti aku kasih lihat KTP-nya. Ya, eh. Hey, Baju-baju. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. gua pinjemin. nama kau siapa? siapa nama kau? nama kau siapa? maka ah, kali ini orang? hei, Jangan jangan kamu? <laughs> mata kau kenapa itu? berlipat-lipat kayak gitu? <laughs> eh hey. hey. Kamu jangan coba macem-macem ya! Pasti kesini mau coba-coba masu sama aku kan? Enak saja kau! Eh, itu mata kau! Kau tempel, ya? ya! Itu mata nemen di jidat kau tuh! Jangan ngalih pembicaraan kamu ya! Pan! Cepet Pan! Itu nama kau, katanya mau dilaporkan RT. Aku nggak tahu tau nama kau. Di bawah udah pada ngantri! Iya, Be! Ntar pada gagal bayar! Cepet, kau! Gua rugi, Pan! Nanti dicurik ya. Nama saya Indah, Pak! Indah Dining Tias! Nah gitu kek! Nih baju lu, gua tolok sini ya! Rupanya bisa baru kenalan ya. Nek! Eh. Baju untuk ngelamar kerja. Udah bagus ya. Nih eh, udah orang bener aja dulu ya. Nih eh, baik-baik ya. Nih ya baik. kan hidup ini dalam masa dan kesempatan Dengan jiwa berani untuk bertekan Bila kita dilahirkan dengan segala keterbatasan Tapi itu bukan jadi alasan Legal. Kau Kecicikan bajuku ya? <San> Jangan GR kamu. apa aja itu semua bayaran selama ini kamu kasih makanan ke aku lah. Eh, aku itu sudah kasih kau dengan ikhlas. Masih saja aku curiga. Jangan kamu pikir aku ini nggak bisa survive untuk cari makanan sama minuman aja. Oke, sekarang aku ini belum punya income. Tapi bukan berarti aku nggak bisa dapet kerja kali. Nah, aku begitu karena kau belum dapat kerja. <San> eh, hey, besok aku kerja. Nggak punya ijazah aja bisa kerja. Masa aku habis Memang kau boleh ijazah? Diterima saja belum, sudah sombong kau. Eh, eh mau ngomong anak, kamu? Eh, ngapain kamu? Eh, aku itu mau mandi duluan, tahu Ingat ya, aku emang belum punya kerjaan. Tapi aku ini punya karya, tahu Neng, duit Neng yang sama ibu udah habis loh, ya. Kemarin kan Neng harus anting 300 ribu, dia bener macem-macem abis deh. Emang Neng mau Munaro barang lagi. <tuk> uh, Kalau saya utang dulu boleh bu utang? Ya udah deh, Pak Ibu, catat dulu ya. Eh! <tuk> eh, aku nah, tuh ngapain bahan perempat segala macam, Pak? Aku mau ngantri makanan buat si Eh, iya, ntar gue kasihin ya. Terima kasih ya? Iya. Yeah. Tadi aku ke warung. Kau punya utang ya? Sudah aku bayar. Kita pergi makan yuk? Kau pasti lapar kan? Belum makan? Aku tidur aja deh. Eh, hey, ayolah. Kau pikir aku tegang lihat kau kelaparan? Kau tak usah khawatir lah Sekarang aku kerjanya sudah triple Bukan kulit plus connect lagi Besok Aku mulai kerja di tempat pencecihan mobil Lumayan kan? Ya, Nanti kalau duitku sudah banyak Aku buka bengkel Biar aku yang jadi bosnya di sana. disana ya, Mantap kali aku jadi bos deh Makanya Paling tidak kau harus ikut senang kan? Ayolah kita pergi makan ah, Setiap okay. Di setiap hari Di setiap malam Kita bersama Lepaskan bebang Ungkapkan hati Tinggalkan dunia. Tawa suka yang hanya sahabat sejati yang bisa meredakan segala bukti masih ya juga disempetin terus dah isi hati Tanya Esti mawo, gue bahasanya bisa ibu lihat deh. Pokoknya nggak bakalan pasaran, dan saya jamin novel ini akan menjadi suatu tren perlawanan perempuan masa kini. Gimana bu? Tapi saya nggak ada waktu. Ya, tapi coba deh ibu baca dulu, pasti ibu tertarik. Ya? Oke. Okay. Mbak not. Sekarang saya sudah follow up. Tolong kasih ke staff saya. Baik bu. Makasih ya bu ya. Siang pak. Siang Mbak. Bapak sudah ditunggu pasan di ruangannya. Mari saya antar. Tolong mbak. Hah? Usaha anaknya aja. <tun> <tun> <tun> <tun> Bang eh, Wah lumayan juga hari ini ya Hei, buat lo Wah Makasih Bang Besok lagi ya Oh aku di atasnya deh Bang toh Eh situ ya Fergie Ikut anda bos, ikut apa sih? aku kena ranjau nih. ah lama aduh assalamualaikum. Oh, <laughs> Halo? Halo? Halo? Eh, kampret! Kemana aja kamu? Kamu pergi seenak-enaknya sayang sendiri. Mau kerja, apa enggak? Tebak oh, anak dari mana? Anak ada di Jakarta! Weh, dian kamu jalan-jalan terus? Kamu itu mau niat kerja, apa enggak? Anak sudah tahu itu bahagiannya Indun! Pulang sekarang tetap tak pecat! Waduh! Gimana, bos? Om boh pasti ya, hahaha baby, di HP dasar gendut! Nduk, Nduk. tuh kok nyusahin orang tua, Nduk? perempuan gajian itu kan lebih penting bagi Bapak. Aku tak malu, Pak. Ah, Ma, aku kangen sama Mama. Dun, mulai sekarang kamu tidak boleh kemana-mana. Kamu harus ikut aturan Bapak, karena Bapak lebih tahu Masa depan kamu. Indun mau pergi aja ya, Ma? Ada nggak ada Indun di rumah juga? tapi Bapak nggak peduli. Ma... Maaf ya. Indun nggak bisa berbakti sama Bapak. Tapi Indun saya bangat sama Bapak arti hanya mama. di no, no. dunia apa? Pak, maaf. Bruno. Cari Indun Beno sampai dapat Ben. Heh, <tik> <tik> saya nggak bayar tuh. Iya bos, tapi muka kita itu mesti serem. Evi, eh, oh Muka ente harus serem. Serem ah, bos kambing bang ah! ah orang kampung emangnya kuat takut sama lu ah tasor cembel bel cabutlah kampung kampung emang sampai bukan dari kampung apa dulunya Hah? dobel kamu ketinggalan nih tapi di betawi sini gue jagoan gue juga juara silat tahu jurus jurus jurusanan dah lo jurus satu jurus dua uji eh jurus empat tidak lagi je kepalek nih John itu dah eh ah, bocah kemana tuh bocah bawa apa tuh dek? bawa karnaval sih ya ya sih cerita cerita nanti ya assalamualaikum Hmm, saya untuk kelinan, kelinan. Eh, siapa, siapa. Iya, eh, sabar bos. Cepetan, cepetan, ayo. Tuh, lapar, bos, berat ini, bos. Ayo, ini terlambat sekali, ayo. Cepetan. Eh, Ay, siapetan, siapetan. Iya, lapar, bos, sabar, Alah, alah, alah, kapar. Kenapa? Kena, Tay, lagi inilah! <tuk> Meneh? Mm. Ada apa ini? Lama banget! Ini boci nih! <tuk> Kemarin, Tay! Hari ini, Tay! Ana sudah bosan dengerin, Tay! Mending kita ke pulanglah ke Lampung! Naik taksi daripada ngomongin, Tay! Paham, Mente? Minggir, Mente, ah! Minggir! Ngomongin, Tay, terus! Gak berguna! Ayo. Aku ini orang desa! Orang kotak! Tak beraknya sembarangan. <tuk> eh, hey. kau, kau mau indun ya? Eh, hey. eh, anak yang nyulik, anak hanya ambil, ente yang nyulik kan? Kurang <tuk> ajar kau, banyak bicara kau. Oh, ente berani, ente nggak takut? Ayo, wah, Muhammad Ali, Muhammad Ali, Muhammad Ali. Jangan berani, kau. Eh, jangan maju paling. Buru tawa tawa tawa. Iya. Ha, betul ya. Hei. Ya saya, ya saya ini buat aku. Bentar lagi, Bapak kau masih datang. Kau pulang? Saya... bisa enggak? Kau pulanglah. Bapak kau pasti cari, kan? Gitu ya? Baguslah. Aku juga nggak sesukses kamu kan di sini. Ya nggak gitu, Dun. Lagian kalau... aku pulang juga kamu tetap di sini, kan? Secara udah sukses. Udah bisa dapet uang, itu kan buat emak aku. lagian -lagi. kalau kau tetap di sini, kuslah. Kamu kan udah terbukti bisa dapat uang sendiri. Aku ini apalah, jadi nggak ada gunanya juga kan aku bertahan di sini. Mas, mas. gak usah bingung-bingung, langsung aja tancep gas. Noh, masih banyak yang kosong. Noh, di sini per paket, kecil secen, paket gede no ceng. Emang ini tempat apa, Pak? Tempat motret. Aduh, Mas, kayak begini gak ngerti. Ini wc, wc umum, toilet, toilet. Saya nggak mau buang hajat, Pak. Barangkali ini, bapak tahu ya. Si topan yang anak dari Lampung itu di mana kos-kosannya, Pak? Topan, iya. Suaminya indah. Hah? Topan, betak Lampung. Pak, istrinya cantik. Wah, pintar. Anaknya orang kaya, dia. Tapi, babenya, kagak bener kelakuannya. Kata siapa, bapaknya, gak bener? Bapak, apa ini topan? Saya, musuhnya topan. Dan bapaknya indah. Pasti pada kawin lari dia. Bapak! Indun! Pak! Indun! Indun! Kamu mesti pulang, nak. Bapak mau minta maaf sama kamu. Buat apa? Indun! Bapak memang enggak pandai menyampaikan rasa kasih sayang sama kamu, Dun. Tapi Bapak sayang sama kamu, Dun. Kamu anak Bapak satu-satunya. Dun, kalau kamu masih merasa punya orang tua, mau pulang kamu, Dun. Pulang, Dun. Pulang sama Bapak. Laki kamu, Ndun. Ente salah bikin anak reflot. Sekarang cuma bisa diam doang. cemeh Jangan coba-coba diakitin Ndun. Nyesel nanti. Eh hey, kau! Out! Oh. Udah, Pak, ah. udah, udah sabar. Sabar, stop, stop, kau. Sudah, uh. uh, Stop, stop. Oh, udah bisa Kau tinggal. Terima kasih, Pak. Uh. Uh. udah, Pak. Uh. Balik nah. sini mati kau. Apa? Kok Iya, iya, iya, Topan, ini Mak. Aku mau pulang, Mak. Buat apa kau pulang lagi ke sini, Nak? Di sana kan hidupmu sudah enak. Ya memang mak tak kangen sama aku. <laughs> Sebenarnya apa sih tujuan kau pulang? Hah? Aku. Aku mau bayar utang mak. Betul kok mau bayar lagi utang mak. Jadi mak sudah bayar? <laughs> Sudahlah jangan kau pikirkanlah situ Sindun. Sudah pikir dia ke luar negeri. Hancur hatiku mengenang semua tentang kamu. Kini kau jauh tak bisa lagi bersamaku. Bingung dan pilu serasa dunia akan runtuh Kau telah pergi tinggalkan diriku. Kau ada di mana? agak bisa tidur ya, Panyek Keingetan terus Laki-laki Membuatku bahagia Berajalani hidup Bila kini kau tak ada Di sisi Kuncup di hati Yang telah lama ku simpan dulu Hanyalah Bahkan jadilah layu tak ada lagi dunia yang indah seperti dulu. Terasa sepi bagai angin lalu, kau ada di mana? Aku merindukanmu derai air mataku, habiskan seluruh nafasku, hanya kau yang bisa. Aku bahagia, beragalan hidup bila kini kau tak ada. Oh -oh -oh -oh. ada, kau ada di mana Aku merindukanmu, derayai mataku Habiskan seluruh nafasku, hanya kau yang bisa Membuatku bahagia, jalani hidup Bila kini kau tak ada Tepat, dari mana yang pagi-pagi begini baru pulang, Pak? Tepat, sampai kembali. Aduh. kali aku tak ada gaun 연결 을 juga bukan setan kan? kau kau kembali deh kau kembali. iya pan aku jadi penulis dan mau kerja di sini juga sekarang. sini aku ceritain. Kau oh, nggak pan aku udah ketemu sama penerbit aku kena di kampung dulu. ternyata dia suka banget sama cerita aku. aku. pasti bakalan jadi orang hebat kayak kamu pan. tapi aku yang mau kalo gak mau kalau nggak lihat kamu. aku juga. Tapi, ah, yang penting kau lah. Ya, tapi aku juga kan mau sama kamu terus. Di sini atau dimanapun yang nggak apa-apa. Betul, Kap. Enak saja itu si Satyo. Sudah menuduh aku sembarangan. Aku tak terima ini. Cepung lu, jangan takut timur ada di belakangmu. Hanya lo, Lu jangan ada takut. Lu mesti ada balas. Tentu, sedih, jauh, terserah. Ma, tungguin kamar, Pak. aku tuh dah sampai sampai jempol di Indonesia. Cuman diambil lagi sama si Isoco lho yoyo. Anda yakin, Ope? Pasti sih itu nih, Fen. Gak ya mungkin itu jatuh cinta sama gemper itu. Sabar, Gelo. Masa aku jumpa ke sini. Ini pasti emaknya yang Enggak Apa-apa itu perempuan, ah? Mota bakar sekali ya rumahnya. Iya. Jangan mas mana sih, Shay? kamu yang banyak utang malah kamu yang nantang untung sampai ini perempuan kalau bukan saja injak kan eh ini bukan masalah perempuan maupun utang ini masalah kau yang tak becus mengurus anakmu masa anak perempuan buah kabur anak laki-laki ih diam kamu oh, aku betul-betul tersinggung aku betul-betul marah ini ya. Ya. Oh, oh, oh. pasti ente maju anak takut kaya alat palang pasir, lu bertiga udah weh encer, tau. Ah, banyak ya sampai ini. Oh, ah. Ma, ala kasih terus marah, silakan kok. No. Masih berani kau, ah? Masih berani, ha? ah, Kamu harusnya minta maaf sama aku, karena kalian semua sudah banyak sekali punya kesalahan sama aku. Banyak kali minta maaf, kau yang minta maaf, kau yang bersalah pada kami. Hop! Tak! Apa salah pertengkapan aku? Si neno. Nih, kalian ini kenapa sih berantem terus? Enggak tahu apa kalau aku sama Topan ini udah jatuh cinta. Uh. Kalau kalian gak mau ya udah kita ke Jakarta aja lagi. Eh, Kakak, mau ke mana kau? Papa, mau ke mana kau? Aku sama Indon mau pergi saja. Kalau kalian berdua masih saja terus bertengkar. Edon. Jangan pergi, Nak. Bapak wes ngalah wes. Ngalah, Bapak. Jangan pergi, Nak. Ya udah, tapi salaman dulu. Apa ini, nak, buat bayar utang umat? Sabang sampai merokek, gonggo dimari di mari, ke toko ape bocah Ramai atau sendiri, pakai modal nyali bererot pada ngantri. Padat betah, ah, kadang bikin gerah, kadang bikin sumringah, kadang jadi susah. Kadang ada bocah ngamen di lampu merah, kadang kapang merah, bikin babe jadi gerah. Kata siapa gampang hidup di Jakarta? Logo kudu kerja biar kagak jadi berabe. Enggak tahu kenapa pada bejubel rame-rame, padahal di kota ada segini bara sepinye. Dah pasti keras hidup di Jakarta, kayak abang pitung waktu lawan Belanda. Gare. Dua hati ada rasa di kota Jakarta. Apa mau dikatainya, babe tetap agak oke. Babe kagak sedih si Indun makin cinte. Gara-gara banyak topan, punya utang sama babe. Ya memang susah hidup di Jakarta. Apalagi paling ribet kalau urusan cinte. Mungkin enakan tinggal di kampung. Hati kagak mendung, pikiran kagak linglung. Cuti cinta bulan tiba. Sama babe, ngerestuin juga Indahnya cerita tentang dua sejoli Cerita ini kisah cinta sampai mati Lagu ini cukup sampai di sini Filmnya udah habis, pulangnya hati-hati Lil' yeah Jakarta Give it up y'all Emang susah yang di Jakarta Kan udah dibilangin, agak percaya sih